Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillah kita <coughs> syukur pada Allah taala kita dapat bertemu dalam video yang keenam a sesi pembacaan matan tuhfatul atfal dan insyaallah kita telah menghampiri penghujung kitab tetapi sebelum tu kita lihat dahulu apa yang telah kita telah selesai bahaskan pada pertemuan yang lalu jadi pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan tentang hukum nun sakin hukum yang berkaitan dengan nun sakinah dan tanwin Kemudian juga kita ber, ber, menyentuh tentang sifat gunnah yang ada pada nun, nun dan mim yang bersabdu. Kemudian kita juga telah masuk kepada hukum-hukum uh, yang berkaitan dengan mim sakinah. Kemudian juga kita telah masuk pada lam sakinah. Kemudian kita masuk sedikit kepada a <coughs> uh, idgham mislain, idgham mutaqarib, idgham mutaqariban, idgham mutajadwain. Dan insya-Allah kita akan masuk pada bahagian terakhir per, per, per, perbincangan babat ah, ini iaitu bahagian mat Baik, sebelum tu ingin saya uh, buat satu peringatan uh, Sepanjang kita membincangkan tentang tentang, tentang mat uh, bermula daripada video kali ini uh, Saya akan menggunakan isti tiga istilah yang biasa digunakan untuk mewakili kadar mat Iaitu Al-Qasru, Al-Tawasud dan Al-Ishba' Baik, kalau kita lihat di sini Al-Qasru merujuk kepada kadar mat sebanyak dua rakat Al-Tawasud mewujud kepada empat harakat dan Al-Ishba' mewujud kepada enam harakat. Baik. Kita lihat kepada <tuh> matan kita. Qala al-Musannifu rahimahullah Aqsamul mad Wal maddu asliyun wa faraiyyun lahu Wasammi awalan tabi'iyyan wahu Mala tawakufun lahu ala sabab Wala bidunihi al-hurufu tujtalab Bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'iyya yakun wal akharu far'iy wal akharu far'iy mawqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin muzjala hurufuhu thalathatun fa'iha min lafdin wayin wa yafi nuhiha wal kasru qabla al ya' wa qabla al wawi damm syartun wa fathun qabla al alfin yultazam wal lainu minha al ya' wa wawun sukkina in Inim fitahun qabla kullin u'lina Baik Kita lihat pada baik Wal maddu asliyun wa lahu. Wal maddu dan mad Terdapat dua jenis iaitu asliyun War fara'iyun lahu Bagi mad ni ada dua jenis Satu dipanggil mad fara'i satu, Eh satu, satu dipanggil mad asli satu lagi dipanggil madfara'i. Wasami awalan dan dinamakan yang jenis yang pertama tadi dengan nama tabi'iyan, dengan nama madtabi'i. Baik. Sebelum kita masuk kepada perbahagian mad, kita lihat maksud mad itu sendiri. Baik. Dari sudut bahasa, al-mad, okay, dengan dal, bukan dal itu sukun, dal tu bersabdu. Al-mad bermaksud pemanjangan. Dari, dari sudut bahasa bermaksud pemanjangan peluasan dan peregangan. Jadi, kenalah sebenarnya kalau kita sebut mat, biasanya kalau kita sebut mat, biasa kita akan panjangkan sebutan kita. Baik. Kena dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, al-mat bermaksud memanjangkan perlafazan huruf tertentu, bukan semua huruf, huruf tertentu, sekiranya huruf tersebut diikuti, diikuti dengan mana-mana huruf mat ataupun huruf lin. Diikuti dengan mana-mana huruf mat ataupun huruf lin, maknanya kita instead of kita pan, sebut seperti biasa huruf tersebut kita sebut dengan agak sedikit panjang sekiranya huruf tersebut diikuti dengan huruf diikuti dengan salah satu daripada tiga huruf mat ataupun dua huruf lin yang mana huruf mat dan huruf lin ni kita akan sentuh di akhir akhir pembincangan di akhir buku di akhir bab dan kita lihat pengarang telah membahagikan Mat ini kepada dua. Satu dipanggil al-maddul asli dan yang kedua dipanggil al-maddul farai. Baik. Al-maddul asli ialah samungan yang adalah, penjelasannya adalah dalam baik istilahnya. Ma la tawakufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtadab. Mat asli ialah mat yang tidak bergantung, tidak terhenti padanya, baginya. Ala sebab dengan sebarang sebab, di atas barang sebab wala bidunihi dan tanpa huruf-huruf mad ini al-hurufu tus talab huruf-huruf tak dapat dikemukakan tak dapat disebut dengan sempurna bal bahkan ayu harfin apa sahaja huruf ghaira hamzin selain silap bal ayu harfin bahkan mana-mana huruf ghaira hamzin selain daripada huruf hamzah au sukun atau, atau huruf yang bertanda sukun Jab Adamatin yang mana huruf ni datang selepas selepas mat selepas huruf mat eh yang mana datang eh baca ja, baca yang mendatang matin fathabiyyah yakun maka ianya dipanggil sebagai mat tabiyy ataupun mad asli baik al matul asli al asli daripada sudut bahasa maksudnya asal asli asal asal pun memang asal asal kalimah asal tu pun memang, memang diambil daripada kalimah Arab sebab asal aslun Baik, uh, kenapa dipanggil al-asli? Sebab asal pemanjangan, asal kita mat, asal, kata, asal kita memanjangkan sebutan huruf memang bermula dengan kadar dua harakat pun kita panggil sebagai kadar qasar. Baik, mat asli terjadi sekiranya terdapat mana-mana huruf mat di dalam sesuatu kalimah. Maksudnya, mat asli ni berlaku bila kita nampak ada huruf mat dalam kalimah. Ada huruf mat dalam kalimah dan tak, dan tiada penglibatan sama sekali dengan huruf hamzah ataupun huruf bertanda sukun yang datang selepasnya. Maknanya kita jumpa satu kalimah dalam kalimah tu ada huruf mat tak kisah alif ya ataupun waw yang tak bertanda sukun yang, ber, yang tak berbaris. Selepas, selepas huruf mat tu tak ada huruf hamzah tak ada huruf yang bertanda sukun. Jadi keadaan ini kita panggil sebagai keadaan yang asal ataupun asli. Sebab tu dipanggil juga dengan mat termi, mat semula jadi. Sebab memang semula jadi dia tak ada benda yang mengganggu, tak ada benda yang menyebabkan dia panjang lebih daripada kata lebih daripada kata asal. Ha, sebab dia panggil mat termi. Baik. Dan kadar harakat untuk mat asli adalah wajib kasarut, atau pun dua dua harakat tak boleh lebih. Sebab tu biasa biasa kan kita selalu dengar orang. Karena kadang-kadang orang yang tak faham. kadang kadang pada tu dua harakat dia panjangkan. Batunya situ dua harakat dia panjang jadi enam tempat jadi 6 pula dia depend jadi dua. Kita pun pening kepala. Baik. Jadi tanda huruf mat dia ada dua. Baik. Sama ada kita akan nampak huruf mat itu tak berbaris, contoh alif yang tak berbaris pada kalimah al maqabir. Ha kita panjangkan al maqabir. Baik. Ataupun kalimah ataupun pada waw yang tak berbaris, contoh yaqunu. Yaqunu. Tengok pada waw, waw tak ada tanda tak ada tak ada baris ataupun ya yang tak berbaris contoh la syadidun la syadidun baik itu tanda mat asli yang pertama tanda mat asli yang kedua kalau tak jumpa kadang-kadang mat asli tak semestinya bentuk macam ni alif ya ataupun waw yang tak berbaris kadang-kadang tanda mat asli juga pada alif kecil waw kecil, kecil ataupun ya kecil ha. tanda alif kecil waw kecil ataupun ya kecil jadi nampak tanda macam ni kita tahulah okey mad asli Kadang dua harakat, kadang qasar. Baik. Cuma bila sebut kadang dua harakat, kadang harakat untuk mat tak sama dengan kadang harakat untuk untuk wajib bukunah tak sama. Wajib bukunah kadang harakat dua harakat tu lagi panjang daripada mat asli. Ha, jangan jangan panjang, jangan jangan tiki sama pula. Memang tak, memang tak sama. Kadang harakat dua harakat untuk mat tak sama dengan dua harakat untuk wajib bukunah. Baik. Wal akhirul far'iy muqqufun 'ala sebab kahmzin aw sukunin musjala baik wal akhiru pembahagian yang lain yaitu al -fara mat Farai ma far'i 'ala yang bergantung di atas yang berterhenti di atas sebab seperti hamzah atau huruf yang bertanda sukun musjala yang yang datang selepas itu baik dari sudut bahasa, al-fara'i bermasuk cabang. Baik, al-fara'i bermasuk cabang. Dan memang kena mat-fara'i, dipanggil panggil mat-fara'i sebab ia adalah cabang pemanjangan yang asal. Ia adalah cabang pemanjangan yang mana kita tak, dalam cabang ni kita tak panjangkan sekadar dua, kita lebihkan kadang-kadang. So, tu dia panggil cabang, cabang pemanjangan yang asal yang mana kenapa kita panjangkan? Sebab, dua sebab. Satu penglibatan huruf hamzah selepasnya tak takel selepasnya ataupun sebelumnya ataupun datangnya huruf yang bertanda sukun. Cukup dua syarat, cukup salah satu salah satu syarat ni tak jadi mad asli dah jadi akan jadi mad far'i. Baik. Dan kadar harakat untuk mad far'i ni dia bergantung pada jenis-jenis mad yang akan kita tengok pada pertemuan yang akan datang. Tetapi kesimpulan dia biasanya dia berlegah pada tiga kadar. Qasar pendek dua harakat Tawasud empat harakat ataupun isybak enam harakat. Ha, dia boleh dua, empat atau enam. Baik. Hurufuhu salatatun fa'iha min lafzin wa'in wahya fi nuhiha. Hurufuhu, huruf-huruf mat itu salatatun ada tiga. Fa'iha maka hafallah ke semua huruf tersebut. Min lafzin daripada rumus wa'in. Maknanya kita kita hafal huruf-huruf mat ini tiga. Daripada kalimah ni, wa'u alif dengan ya'u dan contoh bagi setiap ketiga-tiga ni wahya fi dan contoh contoh yang kata-kata contoh bagi ketiga-tiga huruf man ada terhimpun dalam satu kalimah saja iaitu nuhiha tengok pada waw tak bertanda sukun ya tak bertanda sukun ha tak bertanda sukun wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dam syartun wa fathun alfin yultazam baik tapi syarat untuk huruf mat ni mesti ada. Kalau untuk huruf ya ber, huruf sebelumnya mesti berbaris berbaris kasrah ataupun berbaris bawah. Untuk huruf waw, huruf sebelum waw ni mesti berbaris dhammah ataupun baris depan. Dan untuk untuk alif kebiasaannya lah, kebiasaannya huruf sebelum alif mesti berbaris mesti berbaris atas ataupun berbaris fathah. Barulah ia akan menjadi huruf-huruf mat. Ha, barulah ia menjadi huruf-huruf Kalau kita lihat contoh qala tengok pada alif sebelum alif ada qaf bagi atas bagi fathah baik jadi alif ni dipanggil mad asli sama dengan waw pada tengok yaqulu sebelum huruf waw ada huruf qaf yang beri dommah. jadi waw ini dipanggil sebagai mad eh dipanggil sebagai huruf mad dan dan waw di sini adalah mad asli <coughs> untuk ia, kita lihat sebelum ia ada qaf berbaris bawah. Qilah. Jadi ia ni adalah huruf mat dan ia adalah mat asli. Baik. Kalau kalau huruf tu tak berbaris ikut yang disebutkan ni jadi apa? Baik. Kalau huruf sebelum huruf mat berbaris tidak seperti yang disebutkan, ia akan jadi sebegini walīnu minhā al-yā wa wāwun sukkīnā ini infitāhun qabla kullin ūlinā dan huruf lin this menjadi alaynu al-lain boleh alīn pun boleh baik dan huruf lin minhā terjadi pada al-yā huruf yā dan huruf wāw dan huruf wāw sukkīnā yang mana kedua-duanya tak baik eh, bertanda sukun ataupun tak berbaris ini infitāhun qabla Inim fitahun qabla yang mana sebelum huruf ya dan waw sukun ni huruf tersebut berbaris fathah. Kulil ulinna maka setiap huruf lin ni disebutkan dijelaskan. Baik. Jadi kita ada kita ada keadaan di mana huruf waw dan huruf ya yang sukun tetapi sebelum huruf waw dan ya tersebut huruf huruf berbaris atas, huruf berbaris fathah. Jadi kita panggil keadaan ini sebagai huruf-huruf lin dan huruf-huruf lin hanya dua sahaja wau sukun ya sukun yang mana sebelum kedua-duanya adalah huruf berbaris berbaris fathah contoh al-kauthar al-kauthar kita lihat pada wau sukun terdapat sebelum huruf wau adalah huruf kaf yang berbaris berbaris fathah kebiasaannya kalau huruf lin wau su huruf lin ni memang wau dia akan bertanda sukun kebiasaannya kelazimannya baik untuk ya sukun <coughs> Untuk ia sukun, sama juga. Ara Aita. Kepada, kalau kita lihat, Ara Aita. Lihat. Ha, sebelum huruf ya ada Hamzah, baris patah. Menyebabkan ia ni diletakkan tanda sukun. Jadi kalau kita nampak tanda huruf wau, wow, huruf ya yang bertanda sukun, kita tahu bahawa di situ adalah huruf lin. Huruf huruf lin. Baik. Tetapi kita tak akan menyebut tentang masalah madlin di sini sebab huruf yang pertama huruf lin dan madlin tak sama eh. Huruf lin, madlin tak sama keadaan, tak sama case, tak sama keadaan. Dan madlin sebenarnya lebih kepada lebih kepada bahagian mat para'i itu sendiri. yang mana kita akan bincangkan pada pertemuan yang akan datang. Baik. Jadi itulah kesimpulan perbincangan pada kita pada hari ini. Kita masuk kepada jenis-jenis mat. Apakah itu huruf-huruf mat dan apakah itu huruf-huruf lin? Baik. Wallahu a'lam. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh.